Rekomendasi-rekomendasi buat kalian, untuk yang mau mengadopsi jam tangan dengan budget under tiga jutaan. Yo, minasa, welcome right, to the show. Welcome back on my watch YouTube channel. Di video kali ini, gue mau kasih kalian rekomendasi ya, rekomendasi buat daily Beater Mungkin akan ada beberapa ya. Nggak cuma satu. Oke, okay? stay tune. Nah, ini dia rekomendasi-rekomendasi buat kalian untuk yang mau mengadopsi jam tangan dengan budget under 3 jutaan. Nah, untuk yang akan gue review tipis di sini, ini sebetulnya brand-brand yang gak biasanya ya kalau kalian sering lihat di channel ini kan kalian udah tahu yang paling sering gue bahas itu brand apa aja nah kali ini uh, gue akan kasih rekomendasi kalian yang di luar yang biasanya ya pertama dari sini dulu ya mungkin kalian uh, penasaran kan kenapa ini semuanya udah di luar kayak gini tapi ini box ya karena yang di dalam box ini dia limited edition dan dia adalah Thomas Earnshaw Whitehall ES8120 strip 66. Nah ini jamnya ya. Dia movementnya automatic. Nah kalau untuk kalibernya sendiri uh, gue emang belum bongkar movementnya ya. Tapi kalau dilihat dari uh, karakteristik uh, movementnya dia ini movementnya biasanya dari Miota. Nah, yang seperti kalian lihat di sini. Ini desainnya terinspirasi oleh Whitehall. Nah. Dan gak cuman itu, dia di sini ini limited edition dan dia uh, punya kartu ini ya yang menggambarkan gedung Whitehall itu sendiri dan di belakang ini ada uh, sedikit rangkuman atau story mengenai Whitehall itu apa dan ada tertulis juga limited edition of 300 pieces atau mungkin 300 piece ya. Dan di sini buat kalian yang suka model klasik, skeleton ini cocok banget uh, buat kalian ya. Di sini ada sub dial model detiknya, jadi di sini cuman menunjukkan uh, jam sama menitnya aja. Angkanya di sini uh, untuk di 12, 10, 2, 8, 6 sama 4 itu Romawi. Untuk case-nya stainless steel dengan two tones ya, bezelnya sini warnanya rose gold, crownnya juga rose gold, dan untuk di tepi sini ada engraving nya onshow. Case diameternya sendiri ini cuma di 42 mm, jadi buat kalian yang punya pergelangan sedang atau kecil itu masih masuk uh, buat pakai jam ini ya. Laktolaknya Luck ini kurang lebih 50 mm ya. Memang agak panjang sedikit sih, tapi yang bikin gue seneng di sini, liquidnya cuma 22 mm. Jadi kalau misalkan kalian kontak ganti strap, pengen ganti strap kulit, atau mungkin nato, atau mungkin zulu, itu lebih gampang cari cariisasinya 22 mm. Eh iya, tapi gue lupa ya, di box set ini kalian gak cuma dapat jamnya aja sama kartu limited edition, tapi kalian udah dapat juga additional uh, strap letter sama sekaligus... Uh, Tools buat ganti strapnya, dan untuk back case nya sendiri atau case back-nya, dia modelnya exhibition, dan dia rotornya di sini ada engrave atau ukirannya ya. Di sini hmm, keren banget sih, kelihatan mewah banget. Nah, untuk nya sendiri, dia ini modelnya butterfly, ya kiri kanannya sama sih. Jadi, kalau udah dipakai ini, modelnya nggak kelihatan karena dia nggak punya model clasp yang ada brand yang biasanya ya oke ini kalian bisa dapetin di website kita dengan harga 2,4 ya around kisaran segitu ya tepatnya lebih di 2450 tapi untuk lebih tepatnya kalian bisa langsung cek website kita ya Nah untuk teks ya, yang gue rekomendasiin adalah ini dia Timex MK1 California TW2T25300 ya. Nah kenapa ini gue rekomendasiin karena Timex ini dia ringan Jadi kalau buat dipakai keseharian atau daily beater ini cocok banget tapi uh, ringannya ini bukan karena dia titanium ya, dia tertulis di sini bahan case-nya ini aluminium Dan case diameternya cuma 40 mm, jadi ini cocok banget buat pergelangan uh, kecil Case thickness-nya cuma 11 mm Lock width-nya 20 mm, jadi kalau kalian misalkan mau ganti letter, mau ganti yang lain, uh, jangan salah pilih ya strap-nya ukurannya 20 mm dan untuk kacanya sendiri ini bahannya akrilik ya akrilik jadi modelnya dia bukan uh, bukan kaca glass or mineral tapi dia bahannya akrilik ini movementnya quartz dan untuk talinya yang seperti kalian lihat ini modelnya pakai nato strap ya bahannya nilon Nah, untuk harganya sendiri kalian bisa uh, dapetin Timex ini dengan harga di 1,2-an aja ya. 1251 uh, tepatnya. Nah, yang bikin gue suka, ini modelnya uh, pilot and military ya. Semuanya terbaca jelas ya dan di sini juga ada 24 hour-nya. Semua angkanya terbaca jelas tanpa terganggu sama Windows date. Max ini udah ada uh, lemnya ya seperti yang kalian di sini walaupun nyalanya agak dim tapi dia nyala caranya cuma neken tombol crownnya aja Tek. jadi kayak kayak ada backlightnya gitu sih nah yang seperti kalian lihat di sini ada backlightnya ya next recommendation di sini ada Lucian Picard LP28004C33. Nah ini yang bikin gua suka adalah dialnya. Dialnya itu tertulisnya blue, tapi kalau gue lihat di sini sebetulnya bukan blue, ya lebih ke arah green. Tapi emang kalau kena pantulan cahaya agak ada biru birunya sedikit gitu sih. Dark green, dark blue, keren sih. Nah kalau ini dia movementnya uh, Japan Quartz, cmvd 51 dan untuk water resistennya ada di 30 meter dengan fiturnya chronograph. Nah seperti yang kalian lihat di sini, ini chronographnya kalau lagi aktif, stop and reset. Nah di sini dia punya Windows date di angka 3 Dan di sini bezelnya dia memiliki bezel tachymeter. Nah, untuk uh, case diameternya sendiri ini cuman di 44 mm masih cocok digunain buat uh, pergelangan yang sedang. Nah, lock tulaknya di sini 51 mm karena ini kalau dilihat di sini lek tulaknya cukup panjang. Lek width-nya 21,5. Nah, ini kalian harus custom atau mungkin bisa langsung pakai di 22 aja ya. Agak maksa dikit tapi I think will do ya 21,5 mm kalau on nya kayak gini kurang lebih Saya uh, talinya sendiri dia ini bahannya stainless steel atau bracelet nah kalau untuk kacanya dia masih menggunakan uh, mineral kristal nah untuk harganya sendiri ini kalian bisa ngerogoh kocek di bawah 1 juta kurang lebih tepatnya dia itu harganya ada di 870 ribu atau 880.000 ribu so nice kan dengan budget segitu kalian udah bisa dapetin uh, jam uh, dengan brand lotion Picard dengan model yang seperti ini sangat ramah banget di kantong nah yang terakhir ini gue ada lagi yang namanya Thomas Earnshaw. Di sini es 810505. Hmm. Kalau ini modelnya kelihatannya chronograph, tapi dia bukan chronograph. Ya, dia sebutannya multi hands. Ya, karena tiga subdial disini bukan menunjukkan chronograph, tapi dia lebih ke multi hands ya untuk yang bawah ini dia menunjukkan tanggal kalau yang di sini ini hari Nah untuk yang di sini ini 24 hour atau AM, PM Nah terus pushernya ini buat apa nih pushernya ini biasanya kalau yang atas buat merubah hari kalau yang ini buat setting tanggal jadi ini buat setting hari ini buat setting tanggal nah, seperti itu ya Terus case diameternya juga cuman 42 mm, lagi-lagi masih uh, cocok untuk di pergelangan kecil atau sedang. Mungkin kalau kalian bosen dengan warna leathernya bisa diganti-ganti karena dia juga liquidnya cuman 22 mm. Jadi bener-bener uh, banyak banget ya uh, alternatifnya buat uh, ganti strap. Nah untuk kacanya sendiri ini bahannya masih di mineral kristal. Case materialnya stainless steel Nah untuk case back-nya ini modelnya uh, screw case back ya Jadi diputar kalau misalkan kalian mau uh, change battery kalau udah habis. Dan untuk water di disini 50 meter Lagi-lagi nggak -lagi buat berenang ya Water resistant ya tapi bukan untuk berenang Untuk strapnya bahannya leather dan untuk harganya kalian bisa dapetin ini di harga Rp 1.485 ya jadi kurang lebih satu setengahan ya 1.5an kalian udah bisa dapetin Thomas and Show ini so itu tadi beberapa jam yang uh, kurang lebih tepatnya 4 ya rekomendasi dari gua buat kalian yang mau ngadopsi jam tapi nggak cuma di brand yang itu-itu aja dengan budget under 3 juta ya jadi ini ada empat brand yang gue rekomendasiin buat kalian so yang udah mau berburu silahkan aja berburu di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi di jamtangan.com so this is my recommendation for you guys and happy hunting so Gimana tadi rekomendasi dari gua? Oke kan? Dan beberapa dari kalian pasti udah ada yang suka atau mungkin lagi penasaran sama brand tersebut. Nah, tadi kan udah gua kasih tahu beberapa speknya ya. Terus harganya juga udah gua kasih tahu sedikit. So, kalau kalian ada yang udah mau hunting, bisa langsung kabur ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi. Jangan lupa juga dicek Mungkin ada promo-promo menarik di situ. Terus, buat yang belum subscribe, gue saranin bisa subscribe, um, kan? Karena biasanya gue akan kasih surprise-surprise juga buat kalian, ya. Terus, yang udah jadi subscriber juga jangan lupa dinyalain loncengnya. Yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komen. Oke, okay? udah aku rasa gitu aja dulu di video kali ini see you on the next video bye